Oke okay guys ya kembali lagi bersama saya di sini kita akan main lagi main stawal guys. Sebelum itu mari kita subrek dan klik tombol loncengnya bantu channel ini agar bisa berkembang. 2000 years later. Wars, guys main udah udah dapat emasnya guys ya, dapat lima gems, oke okay. sedikit lagi dapat dagang dari kita mulai kita refresh like punya uang ini, right? kita let's go Ya, kali ini masih pilih map dulu. Awal-awal masalah, guys, agak susah, nah. kayaknya. ini Oke, okay, udah dimulai. Oh, kita di sini ngumpulin koin ini, guys. Udah, oh, go. Ini stabil guys lagi ini. Waktu ini sudah kalah guys. <laughs> Wih, ini mapnya susah noh guys. Ya. Jadi di sini. Wih. Dah dah jaga kada bola salju. Jatuh, ini guys. Aduh, <tiny <tiny oh, jatuh lagi? Bola salju ini sangat sangat lama ini usahakan sekali, usahakan sekali kita meluncur, uh. meluncur guys, eh uh. uh. aduh, udah. Oh, no. No guys, kita kurang lagi. Kita harus balas dendam ini, belas enam, belas enam. Apa ini nggak terima kalah ini? Kursi kita sudah kalah. Kita ulang lagi, ulang, ulang, ulang. Terus sampai sendiri kita menang atau oh, kita kalah co lagi co-in co-in co-in co-in Disconnect game Connection nya main main ini guys Anjay sekali Yuk Cari cari Terus cari cari Ini Remap Biar bisa kita ya, kita gaskan. I okay. yang penting masuk aja dulu guys ya lumayan susah juga ini cari-cari koin -cari ini pokoknya belum terbiasa main stall guys ya kita ada next up map Tuh, apakah kita dapat di yang gampang guys Woh, ini lumayan sih ya oke okay, ya kita maju maju go go go go mana ini itu mana ini itu mana ini, oh iya iya iya. di lempar kita masa kalah lagi guys, anak mungkin aduh, lagi, lagi satu orang aja, aduh, kalah lagi guys, harus balaskan, Malaskan balaskan, balaskan, kita ulangi lagi, ulangi, masakalah terus, terus, ya nggak bisa main sama guys saja nih ya, sekali ya kita cikan ini kita langsung selesai main ini. Sama oh, kerja, soalnya guys, ini juga lumayan nih. Disini bukan lah, bukanlah. Tapi kan aduh, kena juga. Kena juga guys Corona katanya guys. Ke ini main di Sambas Kita tahu bisa kalah terus ini eh. Kalah terus sih tiap hari ya. Corona mungkin. ini, oh, ini enggak bisa ini guys enggak baru-baru gitu. oke okay. Oh tuh di Paulus ya udah nggak bisa pusing-pusing dulu Gas kuil di sini, seng dong. kita bisa melewati detik-detik akhir ini. Hai, skor skor gol. Oke Hai, Terus Gol kan Yalo, terus Ya bagus masih keren guys, aduh kalah nih guys bagaimana nih? Oke, okay guys, karena sudah terus kalah, ini guys, sekian dulu video kali ini ya. See you next time, and goodbye. Oke, karena terus.